satu langkah cepat, lagi, satu langkah cepat, lagi, satu langkah Ya. Okay, oh, hey. okay, satu ya? okay, Udah, udah full, udah full. Okay, nah. Baik,